Seng. kembali lagi bersama ngising-ngising channel yang berbeda not unfaida silahkan komen dan subrek dimanapun kapanpun ngising share dan brother cerita hai hey bro gimana kabarnya sehat-sehat ya mudah-mudahan sehat dah oke kali ini ngising akan sharing tentang bagaimana ganti LCD Android oke di sini ada makhluk yang akan kita ganti Bagian spare partnya kalau dinyalain sih normal, bagian LCD nya itu normal, nala kondisi LCD nala, nyala ya. Tapi ini di atasnya itu pecah sehingga menjadikan cedera ke bagian touchscreen dikarenakan bagian atas error gak bisa disentuh ya. Kalau bagian bawahnya sih masih bisa perrepot repot juga, nah makanya kita akan coba ganti ini adalah LCD baru, yang baru beli di online shop dengan warna yang hitam ya, black dope ini murah sekali bro makanya ngiseng akan coba sharing bagaimana nih nah alat-alatnya yang wajib ada, biasa bang, bang kecil, terus ini karet-karet kayak buka pistol-pistolan gitu. Mungkin yang kelahiran 90-an itu berada brother, brother semua udah tahu itu karet-karet seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah Hello Kitty. Hello Kitty. Yang sangat legend. Ya, ini adalah hair dryer, head dryer Uh, buat biasanya buat yaitu itu memanasin rambut ya selanjutnya ini Damn! ini bikin dari bekas uh, ini apa wadah oh, CD room itu lentur sekali enaklah buat kita gunakan buat penyekitan terutama bagian LCD selanjutnya ada lem ya yeah ya lem Ibon ini bisa digunakan tapi ada yang lebih praktis dan recommended biar enggak berantakan pos nanti ngelemnya yaitu emang di ini apa rekomendasikan buat lcd ya ataupun buat ngelem bagian pinggiran pinggiran lcd Android karena ini didesain sangat presisi ujungnya itu seperti jarum suntik. Ya, jadi perhatikan. Nah, untuk keluarkan lemnya. Nah, ini akan memudahkan kita ketika kita dalam proses pengeleman. Seperti itu, brother. Oke. Kita akan coba operasi apakah berhasil atau tidak. Let's go. Yang pertama kali adalah kita nyalakan hair -nya. Kita nyalakan. Oke. Okay. Biar terasa panas. Ini adalah berfungsi untuk melelehkan bagian lem yang nempel dari LCD ke tulang Android itu sendiri. Sehingga kita akan gunakan pelelehan seperti demikian. Oke, udah merasa udah terasa panas. Langsung saja kita panaskan yang pertama kita cabut adalah bagian belakang Android itu sendiri atau back door. Dikarenakan ngiseng kali ini yang dibetulkan yaitu Sony Xperia Z3 mini ataupun Z3 compact, ya mungkin sering kebanyakan Sony Xperia itu depan belakang itu menggunakan, ataupun belakangnya itu menggunakan seperti ini, apa bahan kaca gitu ya, seperti itu. Mungkin ini bisa berlaku buat Android Android yang zaman sekarang, cara-caranya seperti ini, gitu. Oke. Okay. Kita gunakan karet penarik. Mungkin paham ya. Dulu sering mainnya ini. Nih. Seperti itu. Tempel saja. Sambil ditarik dan kita akan panaskan pinggirnya sambil dicungkit ya sambil dicungkit kita perlahan dan pelan-pelan sabar karena kalau misalkan terburu-buru itu akan mengakibatkan pecahnya backdrop eh backdrop pecahnya backdropnya itu sambil kita tarik karet dan sambil kita panaskan dan cungkit sedikit-sedikit. Nah, seperti ini. Tekan, tarik, panaskan. Ya, sambil cungkit, sedikit-sedikit. Sehingga menghasilkan ruang. Kalau udah seperti enak nih. Seperti ini enak, artinya sudah ada ruang buat gesek. Ya. Panaskan lagi. Jangan dipaksakan bro, biar enggak rusak. Apalagi ini bagian backdrop Android seperti ini, mudah pecah, seperti itu. Sehingga kita dibutuhkan telatenan dan kesabaran, dan ketelitian juga sih, ya artinya pelan-pelan lah. Nah, ini udah mulai, itu bukan, sangat mudah sekali. Itu jika kita diperhatikan bagian backdrop-backdoor nya itu ada bekas lem ataupun double tip ya nah ini selanjutnya bagian tulangnya ada terdapat baut ya ada beberapa baut yang harus kita buka terlebih dahulu Kita akan pisahkan bagian tulang ini. Kita akan cabut pelan-pelan. Kita cungkit. Jangan sampai patah. Pelan-pelan dan terpisah. Oke. Tulang sudah terpisah dari bagiannya. Selanjutnya bro. Apa ini selanjutnya? Selanjutnya. Kita akan pisahkan ataupun buka soket bagian baterai dulu biar aman biar tidak ada korsleting. Selanjutnya baru kita buka bagian-bagian part ataupun soket-soket yang nempel di mesin. Nah ini nih yang sekarang akan kita jongkit pelan-pelan ya jangan di terlalu tekan. Itu bagian soket lcd-nya. Seperti itu, bro. Nah, itu kita akan lepaskan bagian-bagian soket yang nempel yaitu kamera terus bagian colokannya ya nah ini nih uh, biar lebih aman bagian-bagian ini kita akan lepas terlebih dahulu ini bagian kamera kita cungkit saja pelan-pelan jangan terlalu ditekan Biar enggak rusak bagian kaki-kakinya, ya kita pisahkan dulu di tempat yang aman dan nyaman. Selanjutnya, ini soket bagian hand spray, ya. Kita lepas juga. Oke, sudah terlepas. Dan selanjutnya ya kita mulai jungkit bagian mesin uh, di sini jangan lupa buka terlebih dahulu uh, di sini jangan sebelum membuka mesin kita pisahkan dulu apa slot Buat SIM card, itu jangan lupa, brother. Biar enggak patah. Nah, ini nih, ini harus dikeluarkan dulu. Itu bagian SIM card-nya, tempat buat SIM card itu jangan sampai tertinggal ataupun masih tertanam di Android-nya. Usahakan cabut dulu, biar memudahkan kita dalam operasi pengangkatan mesinnya. Seperti itu, bro. Oke, bro. Nah, sangat mudah sekali ketika sudah terlepas. Ya. Iyalah. Angkat perlahan. Nah. Sudah terpisah. Oke, mesinnya sudah terpisah. Selanjutnya kita akan bongkar bagian inti permasalahannya, yaitu LCD-nya. Seperti biasa, tekniknya yaitu kita panaskan pinggir-pinggirnya menggunakan head dryer biar mudah dalam pengangkatannya. Nah, pinggir-pinggir ini kita panaskan pakai Hello kaiti. Nah, ini sebenarnya sih penyakitnya itu di ujung ini nih. Ini terjatuh, terjatuh dan tak bangkit. Oke. Okay. Kita lanjut panaskan bagian pinggir-pinggirnya, ya. Panasin, oke. Okay. Tujuannya biar lemnya itu meleleh, sehingga akan memudahkan kita dalam pengangkatan op plus ya operasi operasi operasi pengangkatan lcd nah tinggal tempel aja seperti ya ini tekniknya sama kayak pas tadi awal kita angkat bagian backdoor ini juga sama tekan tarik cungkit panaskan cungkit pelan pelan ya Biar ada celah dikit-dikit dirasa kurang masih butuh pemanasan lagi silahkan head dryer lagi itu. apakah ini akan meleleh bagian-bagian spare part yang lain saya rasa sih tidak dikarenakan kita menggunakan head dryer yang tidak terlalu hot sih. dan panasnya itu hanya cukup buat melelehkan lem yang tertempel di android seperti itu nah kalau udah ada celah seperti ini menurut Nisong ini sangat mudah sekali kita melanjutkan pekerjaan kita tinggal panaskan tarik perlahan karetnya karena itu panas-panas bagian header itu akan merambat ke pinggir-pinggir android kita Sambil gesek, ya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, itu sangat mudah sekali, bro. Tidak panasin lagi. Ya, head sing, Ini teknik, ini teknik ini sering digunakan oleh counter counter, ya. Berhubung saya nggak punya counter ini, mah hanya bikin konten, ya. ngiseng-ngiseng siapa tahu bermanfaat buat brother-brother, ya. Nggak apa-apa, adopsi saja cara seperti ini. Menurut Ngeseng, sih, ini aman cara seperti ini karena kita menggunakan bahan-bahan yang kebanyakan menggunakan bahan plastik, ya, karet, sehingga tidak akan merusak bagian-bagian Android yang akan kita betulkan itu nah ini tinggal ya ah, ini udah enak nih udah 90% pinggirnya itu sudah terbuka tarik perlahan ya oke bagian LCD sudah kita lepas dan kita pisahkan dari sarangnya oke bro buddha sekali bukan itulah tekniknya oke selanjutnya yaitu nah jangan lupa sebelum pemasangan yang baru ini bagian-bagian ini harus dibersihkan dari sisa-sisa lemnya karena kalau misalkan tidak bersih ataupun tidak dibersihkan itu akan menghambat ketika kita pemasangan lcd yang baru Di itu berlur sama bagian backdoor ataupun belakang Android ini juga dibersihkan sampai tidak menyisakan lem-lem yang awal ini dia SD barunya ini belum bisa cek karena beli online ya Nggak tahu nih nyala atau tidaknya ini kalaupun tidak nyala ya seperti biasa di mungkin ya dikenakan ini hanya bikin konten konten ngiseng nah sebelum rekomendasi sih, sebelum dipasang misang saranin nih bagian fleksibelnya ikutin kayak yang bekasnya itu lipatannya biar nanti pas pemasangan enggak ribet ataupun enak pas masangnya gitu nggak harus tekan-tekan lagi karena kita sudah menentukan liuk-liuk bagian kabel flex, apa fleksibelnya ini gitu ya. nah seperti ini dia tekan gitu kan pelan-pelan aja nah ngikuti itu gitu kan ikuti yang awal berarti bagian soket dekat soket ini kita lipat berlawanan tekan saja. Oke, ada ngisengnya terlihat di bagian apa itu? Itu ngiseng total ya. Iya, sudah selesai. Lipatan yang sudah selesai. Oke. Apa itu? Oh, itu mainnya soket. Ya, selanjutnya kita akan coba bagian apa ini, perkatannya perkatan LCD ke tulang Android seperti itu dan sebelum merekatkan LCD ke tulang siapkan buku buat nganu berhubung saya nggak punya alat kayak di counter itu ya alat buat merekatkan LCD ke tulang, nah di sini saya berinisiatif menggunakan ide saya menggunakan tumpukan buku buat perekatan LCD ke tulang Androidnya, dan jangan lupa sebelum dilanjut kita bikin ini apa ini kardus pembungkus gitu ya sterokan pembungkus ini buat bagian bawah ketika nanti pas kita rekatkan pas kita tindih oleh buku ini akan menjadi pelindung di bawah LCD itu sendiri nah ya pokoknya video ini sesuai apa yang Misang lakukan ya. Misang berusaha membuat seutuh mungkin. Oke. Selanjutnya kita akan mulai lem ya. Ini pelan-pelan ini bagian ini pelan-pelan biar rapi. Ya pelan-pelan sejar ya, nah seperti ini pelan-pelan ya, karena kita hanya dikasih ruang sangat sedikit buat menempelkan bagian lcd ke tulang androidnya seperti itu bro. Saya rasa ini harus saya percepat videonya biar enggak terlalu lama ya. ayo dong cepat-cepat dong nah ini rapih ya dengan syarat bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa lem yang awal kita buka karena itu akan mengganggu dan sangat mengganggu sekali ketika pas mau Pengeleman ulang seperti ini, nah, seperti ini ya, bro. Mudah-mudahan ini berhasil, dan konten ini bisa minimal bermanfaat lah. Kalau kita nyoba, ya, nggak ada salahnya gitu ya. Oke, dirasa sudah rapih dan sudah semua terpasang lemnya, kita akan langsung pasang bagian LCD. Oke, bagian ini, seperti biasa, perhatikan kabel fleksibel harus sudah masuk, ya, di bawah tuh tekan, nah tekan-tekan saja seperti itu. Iya usahakan jangan, ya intinya usahakan si lcd ini masuk benar-benar pas, gitu kan, masuk benar-benar ke bagian tulangnya itu sendiri. Nah kan tadi ini bagian fleksibelnya harus udah di posisi Oke, okay, selanjutnya kita akan gunakan teknik tindih menindih. Ya, ini yang tadi udah bikin bekas kardus ataupun apa itu pembungkus. Ya, pembungkus LCD dari si Mamangnya. Iya, kita akan tindih teknik tindih. Wah, kalau misalkan counter-counter tahu ini bisa diketawain, ini ngesen apa itu ngeruk ya, benar-benar sih nggak rusak ya. Ini adalah eksperimenter ekstrim dari ngeseng ya, mungkin seperti itu dikatakannya. Karena sistemnya tindih menindih, yang ada bisa jadi retak, tapi si uh, ngeseng prediksi sih ini nggak bakalan rusak karena kan berat bukunya itu dikira kira enggak terlalu berat. Ini aja berapa empat buku. Ya, empat buku walaupun tebel-tebel ini ringan sebenarnya. Ini biar biar nyaman aja ataupun biar kita bisa tinggal tinggal dulu, tinggal makan dulu, tinggal ngopi dulu ya, seperti itu. 2000 years later oke okay, setelah di kisaran berapa menit ya ini 20 menit ya kalau saya 20 menitan bisa angkat kembali 2000 years later bener nempel. Oh udah nempel tuh terlihat hmm, ini cukup lumayan ya sangat rekat sekali Oke, wah berkat sekali tuh. Ya. Dan lebih lama di tidih-menindihnya itu. Ya, itu ataupun kalau misalkan mau brother-brother misalkan tinggal semalaman itu enggak apa-apa. Ya. tapi Pi ini 20 menit juga menurutnya songsi ini udah bagus ya perkatannya. Nah ini pemasangan apa ini speaker ya speaker bagian atas. Nah oke okay. oke okay. selanjutnya kita akan pasang machine machine machine, machine androidnya kita akan pasang kembali. Oke okay, ini jangan sampai lepas itu adalah penggetar ataupun vibration ya yeah, vibration bahasa kerennya Oke okay, adalah kita akan pasang bagian ini bagian mesin ini Oke okay. yeah. ini Biasa dalam pemasangan ini harus sabar, ya, telaten. Nah, ini bagian apa? Itu bagian fleksibel, itu harus masuk ke selah ataupun ke bagian... nah, ini nih ke bagian apa? Eh, uh, ya? Motherboard, nah, sudah terpasang dan sekarang kita akan pasang kembali soket-soket yang terlepas mulai dari ini juga bagian handsfree kita harus pasang kembali dan selanjutnya soket apa kameranya dan usahakan tes dulu bagian tombol tombol power volume lume ya ataupun tombol kamera itu berfungsi atau tidak ya yang ngiseng rasa belum pas sehingga ngiseng agak sedikit cungkit dulu biar pas tekanan tekanan volume tombol-tombol volume dan power dan selanjutnya kita akan pasang bagian eh, apa ini kamera nah itu bagian kamera kita akan pasang dan truk ya sangat simpel dan mudah sekali perador Dirasa sudah terpasang semua, ya. Nah, Oke, okay. kita akan coba menyalakan. Ya, atau tidak? Ini berdur nyala atau tidak? Oh, Oke, okay. ternyata nyala hasilnya nyala waduh ya. pow oh. Oke. Okay. LCD dan touchscreen berfungsi dengan baik ya. berfungsi dengan ya sebagaimana mestinya ya. kamera juga kita cek sebelum kita Rekatkan backdropnya ya. Kamera depan juga kita cek Apakah Connect atau tidak Sebelum kita rekatkan Backdropnya Setelah semuanya bisa dipungsikan Silahkan brother Matikan kembali Androidnya Kita langsung pasang Bagian tulangnya Dikarenakan Semuanya sudah Bisa digunakan mulai dari kamera Utama dan kamera depan, tombol-tombol ya, dan lainnya bisa difungsikan. Kita langsung pasang bagian tulang belulang ini, pelan-pelan ya, direkatkan ditekan pelan-pelan aja. Selanjutnya, kita. Kencangkan baut-bautnya biar sempurna Oke yeah. Oke okay. Next baut Ayo dong Bleach sip, nah waduh, kenapa ini gak mau? Mungkin belum pas ya, belum sesuai ketulangnya atau emang celebrate, iseng rasa sih tidak. Oh ini ada yang abres ini, coba kita ganti posisi dan berfungsi. Eh tidak, Jai. Apa ini ya? Oke okay, sabar bro, mungkin ada kesalahan teknis coba kita akan di sudut yang lain apakah bisa atau tidak hmm, hmm. kalau sudut yang lain sih mudah dan bisa dipasang oh, oke okay. mungkin harus dari bawah dulu ataupun dari bagian sini dulu kita pasang lagi bagian sini wah dan ternyata ini berfungsi dengan baik fungsi dengan baik kiri-kanan atas bawah jangan lupa dikencangkan. Oke okay, ini tinggal satu lagi nih si pontot nih pontot mana ini pontot masa enggak masuk ini kan sesuai eh udah ya Langsung, ternyata pengennya gitu. Bagian yang lain dulu, baru dia terakhir. Ya, ilah, sabar-sabar. Selanjutnya, kita akan nunggu. Wah, ini dia backdrop. Lah, kok backdropnya hitam ini untuk menyelaraskan handphone ataupun Androidnya biar enggak belang masa sih putih belakangnya putih depannya hitam enggak ini ya enggak enggak nyambung nah kalau gini kan buah keren buat niseng nih menjadi keren ya tulang androidnya warna hitam terus bagian lcd nya juga hitam ini jangan lupa bersihkan bagian kamera nih pakai tisu biar enggak ada kotoran nah ini buka perekatnya ini perkat nah. cepat aja dah lama ini pelan-pelan aja ya kayak stiker-stiker gitu ini sih di ya apa dibikinnya oleh si mamang yang di sananya itu oleh si abangnya itu brother ya nah itu jangan sampai tersentuh tangan itu lem lemnya ya oke okay. sudah dibuka bagian stiker backdropnya baru kita akan memasang perekat ya mengelem bagian pinggir-pinggir tulangnya. Seperti biasa ini harus hati-hati. Ya intinya harus rapi sih. Merata ngelemnya biar kekuatan perekatnya juga sempurna gitu ya. Oke, percepat aja biar cepet. Tekniknya sih sama kayak yang pemasangan apa tadi LCD ya. Oke, okay. setelah dirasa selesai, kita akan rekatkan backdropnya. Iya, teng, teng, Nah, ini, ini usahakan harus presisi ya, harus posisinya emang benar-benar pas masuk ke wadahnya ataupun ke tulang Android itu sendiri. Seperti itu, brother. Nah, seperti biasa, ini dirapihkan plastik-plastiknya. Jangan dulu dibuka kalau kalau belum selesai ataupun belum kering lemnya, karena itu akan merusaknya, merusak keindahan. Iya, kalau misalkan mau lebih aman, gunakan selatip biar enggak biar enggak berubah ya biar enggak berubah posisi ataupun biar enggak geser-geser -geser. ini juga bisa rekomendasi buat pas tadi pemasakan LCD bisa pakai sebelum kita tindih menindih kita akan pakai selasih dulu selanjutnya kita akan menggunakan teknik terekstrim menurut Misong yaitu tindih menindih pakai buku. 2000 years later. Oke setelah beberapa menit ataupun 20 menit ya iseng angkat kembali. Iya, wow. Two thousand years later. Seperti biasa, oke perkatanya sih menurut misang, udah 85% lah. Kalau mau lebih merekat, ya, tadi semakin lama di apa di ini apa tindih menindihnya kayak apa ya tindih menindih. Nah kita buka bagian ini. Oh, sangat. Oh my god! Wow! Selanjutnya kita ke bagian belakang backdrop plastiknya. Set. Uh, Oke, okay, brother. Operasi kali ini kita berhasil. Oke, kita lihat hasilnya. Hmm, sangat 95% mendekati presisi Kayak fabrikannya. Itu tinggal bersihin aja ya, sisa-sisa lemnya. Tinggal bersihin bro. Kita nyalakan kembali. Wow. Handphone baru nih. Baru share piece oke nyala waduh ini ada hmm ini jelek nih beli LCD ah kalau misalkan diretur lama lagi nggak apa-apa deh yang penting bisa dioperasiin ada sedikit hitam-hitam di bagian kanan bawah eh, apa ya kanan bawah Oke jangan lupa masukkan kembali bagian apa ini bagian slot kartu sim card nya seperti itu brother